Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tri Hartoyo Pada video saya yang pertama ini Saya akan menjelaskan tentang Perkenalan dalam bahasa Jepang Terus kemudian juga akan saya bahas Tentang pola kalimatnya Beserta kosakata dalam bahasa Jepang Nanti untuk kosa Bisa dilihat di Bagian akhir Dari slide show ini Dan untuk slideshow nya sendiri Nanti bisa di download Di link yang ada di bawah ini. Oke, kita mulai. Di sini ada huruf kanji terus kemudian di atasnya ada hiragana. Hiragana yang di atas ini disebut dengan furigana. Furigana ini fungsinya adalah membantu kita dalam e, membaca huruf kanji mungkin untuk lain kali e, akan kita bahas. Terus kemudian untuk kanji di sini, ini dibaca kaiwa, artinya adalah percakapan. Percakapan ini berjudul shokai. Shokai ini artinya perkenalan. Ya, Jadi yang nanti akan perkenalkan diri, di sini ada tanaka. Terus kemudian yang kedua ada rau. Baik, kita akan mulai dari perkenalan tanaka. Minasang ohayu gozaimas. Di sini ada dua kosakata. Yang pertama adalah minasang, terus yang kedua adalah ohayu gozaimas. Untuk minasang sendiri itu eh, terdapat dua kosakata. Yang pertama adalah mina atau semua, terus kemudian sang ini artinya adalah tuan, nyonya, nona, saudara dan sebagainya. Nah, jadi di sini minasang ini bisa berarti adalah Anda semuanya atau saudara-saudara sekalian atau Anda sekalian. Ini dipakai apabila kita perkenalan di depan banyak orang. Terus kemudian untuk wahyu gusai ini ini adalah salam yang dipergunakan apabila kita eh, bertemu dengan orang Jepang pada waktu pagi hari. ya Jadi artinya adalah Selamat pagi Biasanya dipakai sebelum jam 12 Walaupun setelah jam 10 Untuk Ayokuseima Kadang juga tidak dipakai Sebagai gantinya Banyak orang Jepang yang menggunakan Konichiwa Konichiwa ini adalah Selamat siang Bisa juga dipakai untuk Selamat sore Terus kemudian untuk selamat malam Itu ada Kombangwa Ya selanjutnya watasiwa tanaka des watasi artinya saya terus kemudian tanaka adalah orang yang memperkenalkan diri ya jadi dia cukup menyebutkan namanya terus kemudian eh, biasanya kalau untuk orang lain eh, itu di belakangnya ada kata sang Sang seperti yang saya bilang tadi, artinya tuan, nyonya, nona, saudara, dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini ada partikel wa. Ini adalah partikel wa, walaupun di sini tulisannya ha, tapi dibaca wa. Terus kemudian di belakangnya ada eh, huruf yang dibaca des. Ya, sebenarnya partikel wa dan des ini walaupun tidak dipergunakan ini tidak akan mengubah arti karena untuk wa sendiri di sini hanya menegaskan subjek kalimat ya jadi untuk penegasan waktasi kalau dalam bahasa Inggris mungkin anda pernah tahu dengan to ya jadi ada S kalau di bahasa Jepang ini eh, menggunakan Partikel wa. ini dinamakan partikel. Terus kemudian untuk desnya sendiri ini juga tidak memiliki arti, tapi di sini desnya untuk memperhalus kalimat. Berikutnya, dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku ini biasanya dipakai di akhir perkenalan. Artinya ya semoga anda bisa menerima perkenalan ini dengan Terus kemudian kita masuk pada perkenalan dari Rao. Di sini Rao mengatakan Haji Memaste. Haji Memaste itu berasal dari kata Haji Meru atau memulai. Jadi Haji Memaste ini dipakai pada saat kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang. Ya, Jadi waktu pertama kali berkenalan itu Haji Memaste dipergunakan. Berikutnya ada Siwa indunuk rao des. Ya, di sini artinya adalah saya rao dari India. Jadi di sini selain partikel wa, muncul partikel no. No di sini menyatakan kepunyaan atau milik. Ya, Jadi kalau eh, dalam kalimat ini, ini menyatakan asal. Ya. Jadi rao asalnya dari Selanjutnya Tokyo Dengeki no Kenshuusedes. Ya, di sini muncul lagi untuk partikel no. Ini artinya adalah saya trainee dari Tokyo Electric. Jadi walaupun di sini tidak ada spesifik menyebutkan subjeknya tapi yang berbicara ini adalah Rao. Jadi Rao mengatakan kalau dia adalah trainee dari Tokyo Electric. Terus kemudian Sengmongua komputer des. Sengmong di sini artinya keahlian atau bisa juga dikatakan jurusan atau spesialisasi. Ya, jadi Uh, Rao mengatakan bahwasanya spesialisasinya dia adalah komputer. Kemudian untuk mengakhiri perkenalannya Rao mengatakan doso yoroziku. Ya, jadi untuk akhir perkenalan doso yoroziku dipergunakan sama seperti tanaka tadi ya. Ini artinya semoga anda uh, bisa menerima perkenalan saya ini dengan baik. Ya. Terus kemudian untuk Sengmong atau spesialisasi itu ada bermacam-macam. Di sini spesialisasinya komputer, tapi juga ada spesialisasinya di bidang bangunan atau kensetsu. Terus kemudian di bidang pengelasan, yosetsu. Mungkin untuk spesialisasi itu apa saja, mungkin lain kali akan kita bahas di video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke... Latihan, di sini kita akan belajar tentang pola kalimat, terus kemudian e, nanti akan saya terangkan sekalian contoh-contohnya. Di sini ada renshu, A, Rensu artinya e, latihan, ya. jadi latihan A. Sebenarnya ada latihan B, C, D nah itu nanti bisa dipelajari sendiri ya jadi intinya kita akan belajar tentang eh, pola kalimat yang ada di dalamnya ya yang pertama di sini untuk rentsoa nomor 1, ada wata siwa titik titik des ya jadi titik titik ini ini bisa merupakan nama seseorang Ya di sini contohnya adalah wata siwa raudes. Terus kemudian bisa juga di sini untuk eh, asal seseorang wata siwa indoeuqingdes. Saya eh, orang India. Terus kemudian bisa juga untuk pekerjaan atau status di sini wata siwa cansusitdes. Saya adalah trainee. Jadi ini pola kalimatnya adalah WADES. Baik, kita masuk setelah ini kalimat pernyataan, kita masuk untuk kalimat negatif atau kalimat penyangkalan. Di sini untuk penyangkalan atau kalimat negatif, eh, pola kalimatnya adalah NANI-NANI DEWA RIMASENG. DEWA RIMASENG ini, ini artinya bukan. Ya, jadi kalau di sini, itu pernyataan bahwasanya namanya adalah Rao tapi kalau bukan nanti menggunakan Dewa Arimaseng ya oke kita coba gabung dari kalimat eh, yang nomor 2 menuju ke nomor satu. Wata siwa tanaka Dewa Arimaseng di sini artinya adalah saya bukan Tanaka ya. Kalau kita gabung dari nomor satu ke nomor 2, pertama adalah Watashiwa Rao Desh, watashiwa Tanaka Dewa Arimaseng. Terus kemudian contoh berikutnya Watashiwa uh, Indo Desh, Watashiwa Nihong Jing Dewa arimaseng. Ya, Jadi Watashiwa Indo Jingdes ini artinya adalah saya orang India, Watashiwa Nihong Jing Dewa Arimaseng, saya bukan orang Jepang. Terus kemudian, Watashiwa Sensei Dewa Arima sheng, saya bukan guru. Jadi kalau kita gabung dengan kalimat di atasnya, Watashiwa Kansu Sedes, saya adalah trainee. Watashiwa Sensei Dewa Arima sheng, saya bukan guru. Mudah-mudahan untuk latihan ini, untuk satu dan nomor dua bisa dipahami, kita akan masuk pada nomor tiga di sini nomor tiga ini ada ano itu ano itu artinya adalah orang itu atau dia terus kemudian setelah ada huruf si k di sini ini adalah kalimat pertanyaan kalau dalam bahasa Jepang itu disebut kimongke ya jadi kalimat pertanyaan nanti untuk jawabannya kita mengacu pada yang nomor satu dan nomor dua Terus kemudian eh, untuk jawabannya, jadi kalau kita mengacu pada nomor satu, ini jawabannya benar, jadi di depannya ditambah high. Terus kemudian kalau pada nomor 2, ini jawabannya salah, di depannya ditambahkan i. Baik, kita ambil contohnya, nanti kita akan gabung-gabungkan dengan kalimat nomor 1 dan Anus tua kimura sang deska. artinya adalah apakah orang itu kimurasang. Ya, kita kembali ke kalimat yang pertama. Kalau iya, berarti anus tua kimurasangdes. Jadi, di dalamnya diberi kata "hai". Jadi, lengkapnya adalah "hai anus tua kimurasangdes". Terus kemudian kalau pernyataannya negatif atau bukan, berarti kita pakai yang Dewa Arimaseng. Jadi eh, jawabannya adalah iye Anus toa Kimura Kimurasang Dewa Arimaseng. Ya jadi seperti itu. Terus kemudian untuk contoh yang kedua Anus toa risang deska. jawaban untuk positifnya adalah hai anostua Risantes. untuk negatifnya ii anus Risantes terus kemudian untuk yang nomor tiga sama ini nama orang juga anus tua, han sang deska hai anus tua, han, sang des. atau kalau untuk negatifnya untuk penyanggahannya iye anus hansang dewa arimaseng terus kemudian untuk kata tanya untuk menanyakan seseorang eh, di sini ada dari dalam kurung donata dari ini artinya siapa donata pun artinya sama hanya saja untuk donata itu lebih halus daripada dari ya, jadi kita contohkan kalau tadi untuk eh, Jawabannya ada HIE-nya, sekarang ini tidak ada. Jadi langsung ke jawaban. Anus tua dare deska atau anus tua donata deska. Siapakah orang itu? Kalau kita mengacu di sini, ini ya seumpama yang ditanyakan adalah rausan. Jadi anus tua rausan des. Jawabannya seperti itu. Baik, kita masuk pada latihan A nomor 4. Ya. Jadi, di sini muncul partikel baru lagi, di sini ada MU. ya. MU ini artinya juga. Jadi, biasanya sebelum ada partikel MU, ada kalimat di depan itu yang menyatakan sesuatu, terus kemudian eh, jawabannya sama. Baik, kita contohkan saja ya. Watashi mo kensu se Jadi, Jadi eh, Ketika seseorang Memperkenalkan diri di, Watashi wa kensu se Orang yang diajak bicara Dia kalau dia kensu Dia juga akan mengatakan Watashi mo kensu se Jadi kalau yang di sini Watashi wa kensu se Itu artinya adalah saya eh, Trainee Terus kemudian untuk Watashi mo kensu se yang kita ajak bicara, dia mengatakan saya juga training. Terus kemudian berikutnya anus tomokensusedes. Jadi ketika orang yang kita ajak bicara itu menunjuk ke seseorang, yang dipakai adalah anosto Jadi orang itu juga training Terus kemudian contoh yang terakhir ini nama orang. Kalau orangnya tidak ada di tempat tersebut, Ya, jadi orang yang kita ajak bicara dia mengatakan narong sang ken susi des. Jadi ketika narong sang tidak ada di tempat tersebut dan orang yang kita ajak bicara mengatakan bahwasanya narong sang juga kensu maksudnya narong sang juga training bisa menggunakan norong sang ken susi des. Masuk ke Contoh yang nomor lima di sini Ano stoa nani nani no nani nani des. ya jadi tadi sudah kita bahas tentang partikel no kita coba lihat di sini sama seperti kalimat uh, yang ada di percakapan tadi Ano stoa Induno Rao santes jadi orang itu adalah Rao dari India terus kemudian Ano, stoa cuma kuno can atau orang itu adalah trainee dari Cina. Terus kemudian Tokyo Denki no Kato Sangdes. Orang itu adalah Kato Sang dari Tokyo Electric. Baik, mudah-mudahan dari kelima contoh yang tadi, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita masuk yang ke nomor 6. Yang nomor 6 ini untuk menanyakan umur. Biasanya umur itu dipakai ketika memperkenalkan diri. Ya, biasanya kadang ditanyakan juga. Makanya di sini yang nomor 6 itu tentang umur. Contohnya adalah anus tua niju Isaides. Jadi artinya... Orang itu berumur 21. Terus kemudian Anostoa Sanju Gyo Jadi orang itu berumur 35 tahun. Terus kemudian Anostoa Yonju Gyo Orang itu berumur 49 tahun. Terus kemudian untuk menanyakan umur, itu ada kata eh, "nansai" atau "oikutsu", ya, sama seperti tadi ya. Untuk nansai, ini bentuk standarnya dari eh, bahasa Jepang ya. Untuk menanyakan umur, artinya umur berapa? Terus kemudian untuk ikutsu adalah bentuk halusnya, ini dipakai apabila kita menanyakan pada orang yang lebih wah ya walaupun kadang untuk menanyakan uh, umur ke yang lebih tua itu uh, tidak sopan ya kalau di Jepang makanya di sini ada dua yang pertama adalah nansai yang kedua adalah oikutsu jadi contohnya adalah anus tua nansai deska atau anos tua oikutsu jadi jawabannya kalau Pertanyaannya Anus, Tuan, Nansai, Deska, itu jawabannya Anus, Tuan, Iju, Isai, Des, atau Sanju, Go, dan lain sebagainya. ya Dari sini eh, yang kita bahas sudah selesai. Kita lanjut pada kosakata dalam bahasa Jepang. Ini sudah saya tuliskan kosa katanya. Bersamaan dengan artinya. Ya, di sini ada Watashi, ini dalam huruf Hiragana Terus kemudian di sebelahnya, ini ada cara bacanya dalam huruf Romaji Atau huruf Romawi, ini Watashi Terus kemudian di sampingnya ada e, arti Jadi yang bagian terakhir adalah artinya ya Nanti Anda bisa menghafalkannya e, dengan cara Klik di sini, Anda bisa mencoba untuk belajar membaca hiragana. Kalau Anda memang masih belajar hiragana. Atau kalau Anda sudah fase belajar hiragana. Eh, jadi langsung diklik saja, nanti tinggal eh, dihafalkan untuk artinya. Ini sama semua ya, jadi ini artinya bisa dilihat. Ini sudah saya buatkan semuanya. Jadi nanti silakan dihafal satu per satu baik seperti itu pembahasan kita kali ini ya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu saya revisi atau yang perlu ada didiskusikan silakan untuk memberikan komentar di bawah Demikian perkenalan dalam bahasa Jepang ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya cukup sekian. Wabillahi taufik wabayy, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.